Pening dari tadi, Pak Kepala Dinas apa namanya? dan yang yang ada yang namanya Pak Polsek beserta seluruh pada pagi jajaran, pada ada waras ya 12 buli Baru kuil pada Pengen beli disauri Untuk baru ya ada jawaban ya warahmatullahi wabarakatuh ulang alhamdulillah kalau menjalani, syukur makanan dari allah SWT dan kena tiasan memberikan kesehatan dan kesehatan pada kita semua hingga pada sore hari ini ulas satu per satu kalian bapak ibu sekalian ya acara petiakan rafu ilm. Jadi mau Bu Dewi menyampaikan kalau bisa sebulan sekali Di sebulan sekali, sabar dengan Ego Tapi bisa berguna dengan Ego Tapi keliling di setiap persamatan dan desa Amin selamat banget serta salam Kamu ingat satu dengan kota tiga Nabi Besar Muhammad Alaihi Wasallam. Ada keluarganya, para sahabatnya Dan tentunya pada kita semua sebagai umatnya yang insya Allah akan dijaga menjalankan jalankan sampai bila-bila nanti. Amin, dan kami hormati Bapak Kepala Mina, dan Bukan Rancangan Sipil, Bapak Iskandar, Nabi Istandar, Haji Standar, Ibu, Sindi KTP, Sindi KK, Sindi WKK, Sindi Anak, Sindi WKK, yang kami hormati kepala dinas pimpinan kecamatan di sini hadir pacamat, pak camat pak kapolsek ya. pak kapolsek anyar ya baru luar biasa ya di, ada, ramil ada yang hadir ada yang diluar pilih ada yang hadir dari yang kantor lain karyanto sudah hadir bapak kubu di petruk ya petruk bertubuh ya bertubuh bertubuh suhu yang sudah hadir ya. Bau ketemu nih, tak sudah berbentar ya. Alhamdulillah bapak ibu sekalian ya, bong desa Patro harus berjimat tinggi juga karena bong tidak, kabupaten sekarang alhamdulillah ya, bisa hadir di sini ikuti kegiatan, berbuat lini pelayanan, kepeributan bapak ibu sekalian, pemerintah daerah Kabupaten Indramayu bapak ibu. Ini diwajibkan pakai pulpen, juga melakukan akte kartu identitas anak, akte kelahiran segala macam yang menjadi dokumen pokok dibutuhkan. Tapi Pak Kades sampaikan hari ini ada lima pelayanan sekaligus pulih mau nggak? Terus kemudian gratis ya? Tuh. Benar gratis ya? Alat KADW diundangkan masih gratis. Tapi apa ditanya tanah ngongkrong dulu? Boleh kemuneh kedua anak mongkok jalannya, jalan jadi wis, apa siap kok oh, anaknya merabut, keliling bapak ibu si masih burung gue gak mau main ke pendudukan dia ya gue baklut programnya bagus, beten bagus bila akan kan, program NMG lalu gue malah kan bisa bersabat kina, ya ya, <tuk> siapa <-tuk> wis, tetap keluarga ini, ini, ya Bukan saya tanggap masih burung gue KTP Burung gue kakak, burung gue akte Burung gue kartu jenis anak Aku tak dulu Kematian Mungkin gue, gue akan kematian Ya, nah, Insyaallah akan dilayani Dengan cepat dan gratis Ya, gue Nah inilah program pemerintah daerah Yang programnya ini Terus ya, kita cita kan Lanjut deh kan Terus, apa lagu memang benar Bu, apa? Dilaju, suai, selama nih, Bapak ibu, abang dilaju kembali kembali Bapak KTP Saya sudah perintahkan, maka di sini cari laku KTP Supaya bisa kita layani ke masyarakat Tapi mau secara terburu-buru ya, kembali Ya Bapak ibu sekalian Alhamdulillah, buku yang lalu Kita akan mengambil bintang Tabe, buru-buru mayu Kita Ya, Alhamdulillah, ya, okay. ya, ya. Alhamdulillah. Insya Allah, sudah dimiliki kembali kembali Ya, ya Kesinggal atau lupa, kayak mau menunggu tapi tapi non ya tingkat tinggaun atau di mana di aja Terus karena itu merupakan satu program pemerintah daerah Kecamatan Kayu untuk menculik ya, iya. Yes, amin, amin. Jadi seolah nanti ini kegiatan ini Bapak Ibu sekalian akan terus kita kembangkan untuk layanan. Kita ini pemerintah daerah, bupati, kepala dinas, pacar amat, Papubu, harus bisa melayani masyarakat dengan baik. Artinya kita mendekatkan kepada masyarakat. Betul? Kita layani. Karena kita ini kita sebenarnya adalah abdi negara. Kalau polisi juga sama, Polsek melayani mengayomi, ya tapi dalam nasehat bandel baru tidak ya kakapotek. Tapi tujuan utamanya harus melayani mengayomi. Saya sebagai abu negara, mulai pulang bupati, kalau dinas, bacaangkat, semua aparatur pemerintah, aparatur sipil negara atau pemerintah ini sebagai pelayan. Oleh karena kita hadir dengan tengah masyarakat untuk layani masyarakat dibotong, ya Uwis pada... tadi tapi ini? Anu nek? Si Gawet Gawet nek? Si Gawet nanti Pak Tadus Bisa juga bisa Ya Atau bisa dengan kacaman Tadi Pak Tama ngawus kenalakan dulu ya Bapak Ibu Atau kenal Girmah? Si Gawet Uwis Eh maaf terkait telah mulai makasih kesuk-kesuk jingung makin cuman kegiatannya akhir Bapak Ibu ya, terakhirnya janji janji esuk, janji awan janji janji esuk, janji awan janji janji kekaisan Bapak dari dalam janji kekaisan Bapak Ibu sekalian ya, waktu itu senang bisa ketempat Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian bisa ngawain dokumen atau dibuka, dilayari dengan cepat cepat gratis bisa ya, iya, ya, teman dan badan ya. ya, kalau kata ya, kan akan menjadi ya Bu ya. Kita industri, Kita, kita akan, sampai dengan Subra, insyaallah nanti ini ada banyak pabrik ambil mengurangi pengangguran, mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan, apa setuju koalisi jaga? Ya, Neng dapat lima kawasan industri salah satunya Pak Khol Pabedinan suka sebagai penyandang pelabuhan internasional di Makinbar, di sebelah, dan ya, sebatasan antara Neng Auyu dengan Pak ya, Insyaallah nanti ini akan menjadi di kawasan sendiri, tapi tolong titik dapat kemiskinan, ya anaknya bapak ibu dari sekolah akan sesuai, atau kebutuhan si anak ini kawasan sendiri artinya. ya bu ya ada sekolah ya kaya bu ya kubis sekolah kaya pilih sekolah yang sekolah lah anak kerja lah atau biar biar anak terpacu atau tau Insya Allah sekalian saja dapatkan Ulama Bisa ketemu Bapak Ibu sekalian sekalian kenalan Pulang di Bapak Ibu sekalian Tidak Bapak Daripada kenal Ketihimah Insya Allah Awas kapan di dalam gula, ya lagi mau habis ketemu Arwome ya, bu langsung namanya mau dikenalkan di Banten, sinter jerami lagi. Uwes, mulai pada Urumayu, lahir Urumayu, diriakan Urumayu, sekolah Urumayu. Sampai sekian dari Bukatin Ibram, ayo nah, program Indramayu Religius, maju mani dan sejahtera ini sebagai benteng Bapak Ibu sekalian, dan tujuan pembangunan kabupaten Indramayu untuk kesejahteraan rakyatnya dengan memajukan, dengan memandirikan yang dilandasi dengan religius, Uyak, Uwes, dan Dikos, tetap bermajak, siap benar. Ya, karena mau gak di landasi religius religius kita kemajuan diri sampai dengan nanti menjadi sejahtera ya bapak-bapak sekalian setiap boton? setiap kita 5 juta kecil berpajamnya lanjut ya hampir bapak-bapak gratis bapakai, bapak-bapak ini segala sesuatnya lah arti kelahiran ini sebenarnya bisa singkat dan ini akan terus tiap hari Rabu nanti bisa melalui kantor keselamatan dan bagian pelayanan masyarakat atau datang langsung ke kantor di Stukabil. nah itulah bapak pun mulai sementer maupun mulai kini langsung Bapak Ibu membutuhkan kartu setelah kartu aduk-aduk dunia apa seperti Jadi Bapak Ibu. sehat terus. Bisa jalankan amanah sebaik mungkin ya Ini jadi ini Bapak misalnya sekalian bukan ketemu Dengan Pak Miro, bermain yuk, Bima! Nah, penguasa Ratu Klip, bisa jadi bisa, Jakarta, Jakarta, tapi belum bermain yuk, boleh, ya. Baik, semua wali, seluruh segala macam, itu baca mata ya. Ini masyarakat kita, untuk terus diberi dingin waktu satu enaknya. Emangnya? Pastilah bagaimana, Bapak kita bagaimana Pak. Ubur, Pak tim kebun, Pak Samad, beli. Injil untuk imamnya, Pak Samad. Pak Ya! kita angkat. Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Ya, betul, itu saja ya, kami sampaikan. Terima kasih. sekali lagi maaf. yang belum berkenan dan kami ini. maaf, saja kami sampaikan. Terima kasih, Pak Terima kasih tidak bisa sembilan, empat tempat. enam, empat puluh enam, empat puluh enam, empat puluh kasih empat puluh enam, empat puluh kasih itu. seharian ada di sini Pak enam, empat puluh untuk empat puluh enam, sejauh jauh saya percayakan kepada Bonsen. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Ihbina Suratau Bustadi, Wawon Wafiqin Alkitari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Bupati, Bapak Taufik Hidayat yang sudah menyelenggarakan program Waboli The Army. ya nanya terus pelanggannya bagus dipermudah yang paling utama itu gratis pak. iya, yeah. <laughs> kalau bisa program ini diadakannya ya, satu bulan sekali ya ibu. Iya, gua sama HTV ya sayang Cepet Cepet udah, langsung jadi pak Yang paling mudah kan berarti Harapannya ya, lebih di situin program Buat masyarakat lagi apa ya? Iya, dan sekian aja dari saya, saya ya ucapan terima kasih buat bapak.